Tradisi menjelang Lebaran ada istilah yang dikenal dengan sebutan perpekan. Tradisi perpekan adalah berbelanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan saat Lebaran tiba. Biasanya tradisi tersebut hanya berlangsung 1-2 hari sebelum hari Ha Lebaran. Kebiasaan yang setiap tahun itu terjadi mengakibatkan pengunjung pasar tradisional berjubel. Selain banyaknya pengunjung juga bermunculan pedagang-pedagang dadakan. Seperti penjual kembang warna-warni, penjual longsong ketupat dan juga parkir dadakan yang ada di pinggir jalan. Meningkatnya jumlah pengunjung pasar tersebut mengakibatkan kepadatan lalu lintas di seputaran pasar tradisional. Seperti yang terjadi di Pasar B. Serikaton, Kecamatan Tugu Mulyo. Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas dan juga meningkatkan disiplin mematuhi protokol kesehatan, pemerintah Kabupaten Musrawas dan Polres Musirawas mendirikan posko keamanan Idul Fitri 1442 Hijriah di halaman parkir Pasar Bisri Katon. Kapolsek Tugumulyo AKP Dadang Rusnandar menghimbau kepada masyarakat pengunjung Pasar bisrikaton untuk tidak berkerumun dan selalu cuci tangan pakai sabun serta memakai masker. Jadi kegiatan ini, pasar itu adalah pusat perbelanjaan kegiatan masyarakat menjelang Ramadan. Baik itu membeli bumbu-bumbu ataupun membeli bahan pokok lainnya untuk kegiatan lebaran. Sehingga akan terjadi ledakan masyarakat yang akan berbelanja. Nah, di situ kalau terjadi kerumunan banyak, kalau tidak menggunakan masker, bisa menimbulkan akan uh, tertular atau menularkan COVID-19. Sehingga diwajibkan bagi masyarakat yang masuk ke pasar, Menggunakan masker yang tidak menggunakan masker, silakan ambil dulu maskernya. Ya. Jadi, demi kepentingan kesehatan masyarakat kita sendiri, bukan untuk kepentingan saya ataupun kami, untuk anggota Polri, tapi demi kepentingan masyarakat banyak, menjaga kesehatan mereka masing-masing. Mereka datang ke pasar, ada yang membawa penyakit, dan di dalam pasar pun belum tentu orang sehat. Saya waktu ada membawa penyakit juga datang sehat ke pasar pulang bawa penyakit. Masyarakat Teguh Mulyo, tolong masyarakat Kecamatan Tugu Mulyo agar berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Jangan percaya diri, jangan tidak percaya adanya covid Ya, dengan percaya tidak adanya covid COVID itu ada, sehingga untuk masyarakat Kecamatan Teguh agar disiplin eh, melaksanakan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, berhindari kerumunan. Ya, terima kasih Meningkatnya kasus corona di Indonesia Dikaitkan dengan masyarakat yang masih enggan Untuk mematuhi protokol kesehatan Salah satunya Menggunakan masker Masyarakat masih enggan untuk menggunakan masker Karena ada persepsi dirinya Tidak mungkin akan tertular corona Padahal Sangat dimungkinkan semua orang dapat tertular COVID-19. Dari Tugu Mulyo, channel Merasi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.